Selamat malam, jumpa lagi bersama kami Mental Masrum Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tata cara Bagaimana caranya kita Melakukan proses inokulasi Pada PDA Untuk proses ini Yang harus diperhatikan yaitu Pemilihan Induan Untuk Induan itu sendiri Kriteria yang harus Teman-teman perhatikan yaitu Besar, tongkal tunggal dan keras karena dengan cara seperti itulah spora pada induan tersebut banyak dan minim kontaminasi dan untuk contohnya akan saya tunjukkan kurang lebih seperti ini besar dan untuk pengambilan sporanya usahakan di sini lokasinya seperti ini yang harus diperhatikan saat melakukan proses ini yaitu lubang pada inkas harus diberi kain seperti ini supaya udara yang dari luar tidak masuk ke dalam kebetulan saya menggunakan kain jenis kasar selanjutnya apabila teman-teman yang memiliki aksesoris perlengkapan seperti jam tangan atau cincin atau apalah itu harus dilepas biar betul-betul steril oke mari saya berikan contohnya seperti ini kurang lebih sebelum melakukan aktivitas penanaman induan pada media PDA imbuan saya tangan harus steril dan jangan lupa sekalian pasang alat tangan seperti ini terlihat juga ini adalah pinset beserta pisau pedahnya yang nantinya untuk proses pekerjaan ini selanjutnya ini adalah Bunsen sebagai media steril untuk pembakaran tak lupa pula ini adalah intinya induan dengan kualitas bagus tongkol tunggal besar keras dan ini adalah cawan Petri untuk selanjutnya ini adalah alkohol semprot tangan dan ruangan ini sehingga merata biar kondisi dalam laminer ini benar-benar steril jangan lupa cawan petrinya sekalian kita semprot menggunakan alkohol 70% inilah teman-teman contohnya kurang lebih saya melakukan proses pengambilan eksplan untuk spora yang paling bagus yaitu dari tudung 2 cm seperti ini dikelupas dulu kita ambil sporanya dan jangan jauh dari api bunsen biar betul-betul steril Saat membuka botol PDA ini, harapan saya jangan jauh-jauh dari api Bunsen Biar lebih steril, lebih aman Saat melakukan pemasukan induan pun juga jangan jauh-jauh dari api Bunsen Dan secepatnya langsung kita tutup menggunakan kapas seperti ini ini adalah proses penutupan, kebetulan saya menggunakan tisu, semoga teman-teman bisa memahami tata cara seperti ini. kalau induan dirasa terlalu besar bisa kita belah jadi empat bagian seperti ini selanjutnya kita semprot menggunakan alkohol yang 70% seperti ini kita taruh Thank you. Janganlah teman-teman cara kami melakukan proses pengisian induan pada PDA seperti ini Dan kalau PDA ini sukses biasanya 12 hari ke depan dia sudah full memenuhi botol ini Hanya ini yang bisa saya berikan pada teman-teman semoga bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik subscribe beserta lonceng dan kalaupun masih merasakan bingung bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini oke salam